Assalamualaikum anak-anak Sebelum kita mulai pembelajaran Apakah kamu sudah siap untuk belajar semuanya? Oke, kalau kamu sudah siap Pimpin dulu untuk berdoa Ketua, silakan Kita mulai berdoa dulu Amin Oke Anak-anak ibu semuanya Setelah kita berdoa Ibu mau Kalian keluarkan bukunya dan Ibu akan ambil absen terlebih dahulu. Siti, Agus, Rio. Semuanya hadir? Apakah ada pada sesi ini yang tidak hadir? Oke, baiklah. Berarti anak-anak Ibu semuanya hadir ya ke sekolah. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita Hari ini kita Pembelajarannya itu Subtema 3 Tema 1 Pembelajaran 1 Apa tema kita hari ini? Pertumbuhan dan Perkembangan Nah anak-anak ibu semuanya, subtema kita yaitu pertumbuhan hewan Nah materi yang akan ibu sampaikan pada hari ini adalah mengenai operasi hitung perkalian Apakah anak-anak ibu masih ingat pembelajaran kita kemarin? Coba kamu Sakinah Apakah masih ingat pembelajaran kita yang minggu kemarin mengenai operasi perkalian? Bagaimana? Davin, kamu masih ingat nah, pembelajaran kita yang minggu lalu mengenai operasi hitung perkalian? Nah, pada hari ini, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita adalah Anak-anak ibu semuanya akan atau memahami mengenai operasi hitung perkalian Kemudian yang kedua, anak-anak ibu mengetahui atau memahami operasi hitung perkalian pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, apakah kalian semua paham? Baiklah, kita mulai lagi ya. Yang pertama, tolong buka bukunya halaman 69. Sudah semuanya? Nah, coba kamu perhatikan. Di buku itu kita disuruh untuk ayo berlatih. Tapi sebelum ayo berlatih, kamu harus membacanya dulu. Nah, sekarang ibu kasih kalian waktu membaca satu menit saja. Oke anak-anak ibu, sudah selesai semuanya? Nah, sekarang coba perhatikan ke depan. Ibu bawa di depan ini tabel perkali ya. Nah sebelumnya kalian pernah nggak lihat tabel perkalian seperti ini? Pernah ya? Sudah atau belum? Rumana kamu pernah lihat nggak tabel perkalian seperti ini? Kalau belum, mari kita lihat bersama-sama. Bagaimana cara penggunaan tabel perkalian yang sudah Ibu bawa ini? Ini tabel perkaliannya dari angka 1 sampai angka 10. Kalian bisa lihat ke depan. Rumana, Davin, perhatikan ibu dulu, nak. Keza, jangan ribut, jangan ribut ya, nak ya. Perhatikan ibu dulu. Nih, bagaimana cara menggunakannya? Perhatikan. Ini tanda apa? Nah, di bagian atas ini kita sebut kolom. nanti di bagian yang menurun ini, kita sebut baris. Nah, dalam perkalian ada angka. Apa itu perkalian? Penjumlahan yang berulang. Pintar, Sakinah. Nah, sekarang coba kamu lihat. Ibu kasih satu contoh. Satu dikali satu. Nah, kita dulu ambil yang bagian baris. Angka satu. Ini x ini kita pakai sebagai kali. Nah, bagian kolom kita ambil satu karena tadi kita pakai satu dikali satu sama dengan berapa. Nah, berapa satu dikali satu? Hasilnya ini kita tarik garis antara satu dikali satu, di mana bertemunya di posisi ini satu dikali satu sama dengan satu. Seperti itu, anak-anak ibu, paham? Ibu, contohkan satu kali lagi. Sekarang ibu mau 7 dikali 6. Coba, siapa yang bisa? Kita tarik garis dari baris ini dulu. 7 dikali 6, ini angka 7. Kita kalikan dengan tanda X dikali enam. Mana posisi angka 6 di angka 7 baris dengan kolom ini angka 6? Kita satukan garisnya. Tiga, empat, lima, enam, tujuh Berarti Tujuh dikali enam sama dengan Empat, puluh, Nah, makanya Nanti kalau kamu Ditanya sama orang Tentang perkalian Kamu bisa menjawab dengan tabel perkalian seperti ini Oke, anak-anak ibu Bisa dipahami ya Nah, sekarang Kerjakan latihan yang sudah ada Di buku kamu Yang sudah kamu baca tadi Mengerti ya semuanya? Siapa yang sudah selesai? Kalau kamu semua sudah selesai, dikumpulkan bukunya untuk Ibu nilai ya, nak, ya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Untuk besok anak-anak Ibu baca lagi bukunya. Ibu cukupkan sampai di sini. Simpan dulu bukunya semuanya ya, nak, ya. Habis itu kita harus bersyukur karena sudah mendapatkan ilmu pada hari ini dengan mengucap dengan mengucapkan hamdalah. Dan anak-anak Ibu, sebelum kita pulang harus mengucapkan salam. Setelah itu kamu boleh pulang. Nah, sebelum itu Ibu ucapkan terima kasih banyak